Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi bertemu saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang Ramalan Aris Mei tahun 2020. Namun, buat kamu yang baru datang, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus, buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita ke Ramalannya, sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya Ramalan ini bersifat umum,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 Sementara di perdaerah di Indonesia disini tujuannya adalah untuk membantu mereka karena sedikit uluran tangan dari sahabat zodiak 48 akan sangat membantu kepada saudara kita yang kurang beruntung. Dan untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan seorang Aries di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil Kartu kepada keuangan seorang Aris di bulan Mei Tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil Kartu karir ataupun pekerjaan seorang Aris di bulan Mei Tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Mei Tahun 2020 Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Aris di bulan Mei tahun 2020 per kategori di dalam suatu kehidupan. Jadi di sini, pertama, support energi yang didapatkan kepada kategori kesehatan. Dan selanjutnya, support energi yang didapatkan oleh seorang Aris di dalam kategori keuangan. Selanjutnya, support energi yang didapatkan oleh seorang Aris di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi yang didapatkan oleh seorang Aris di dalam kategori hubungan asmara. Oke, jika support energinya sudah kita dapatkan, ciri kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan seorang Aris di bulan Mei tahun 2020. Baik, di sini kita akan membuka dan membacakan terhadap Ramalan Aris di bulan Mei tahun 2020 dan pertama di sini kita membuka kartu tentang kesehatan seorang Aris di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah Ten of Swords ataupun 10 pedang. Secara umumnya Ten of Swords itu diartikan pengkhianatan yang didapatkan dari orang-orang terdekat ataupun pengkhianatan yang ia lakukan terhadap suara hati ataupun naluri. Jadi disini kelihatan bahwasanya kesehatan seorang Aris di bulan Mei tahun 2020 sedang menurun. Itu dikarenakan ia selalu memikirkan pengkhianatan yang ia dapatkan dari seseorang yang ia sudah percaya. Sehingga itu akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Aris. Disini juga seorang Aris akan susah bangkit karena pengkhianatan yang ia dapatkan tidak lain dan tidak bukan dari seseorang yang sudah sangat ia percayai sehingga di sini ia akan terkejut dan akan berdampak negatif kepada kesehatannya dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang aris tentang kesehatan adalah kenaik offshore kenaik offshore itu diartikan seorang pria yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun di sini support energi yang dapatkan oleh seorang aris dari seorang pria yang usianya 15 sampai dengan 29 tahun yang dapat diartikan kesehatan harus menurun di bulan Mei nanti dan ia akan mendapatkan suatu solusi untuk kesehatan yang lebih bagus kedepannya. Di sini seseorang tersebut akan memberikan motivasi dan memberikan serta mencari tahu apa motif dari seseorang tersebut untuk melakukan pengkhianatan kepada seorang Aris sehingga di sini Aris akan mulai merasa tenang karena motivasi yang diberikan oleh seorang pemuda tersebut akan memicu kesehatan Aries lebih baik di bulan selanjutnya. Dan untuk kartu keuangan seorang Aries di bulan Mei tahun 2020 adalah egg of Pentacle ataupun 8 koin. Secara umum ekor of Pentacle itu diartikan mulai menghargai hidup dengan sebuah proses. Jadi di sini Keuangan seorang Aris di bulan Mei tahun 2020 dikategorikan keuangan yang sedikit menurun itu dikarenakan Ia terlalu sepele dan terlalu percaya kepada seseorang sehingga ia mendapatkan pengkhianatan dan disinilah seorang Aris akan sadar dan memulai sebuah proses hidup yang akan lebih bagus kedepannya dan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol keuangannya sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain dikarenakan Aris sudah dikhianati di bulan Mei tahun 2020 dan pengkhianatan itu dilakukan oleh seseorang yang ia percayai termasuk di dalam hal keuangan Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Ace dalam kategori keuangan adalah Queen of Cup Queen of Cup ini diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang. Jadi terlihat jelas bahwasanya support energi yang dapatkan oleh seorang Aris tentang keuangan adalah dari seorang pasangannya sehingga di sini pasangan akan memberikan masukan kepada seorang Aris agar mengontrol sendiri keuangannya dengan tidak mempercayakan kepada orang lain. Di sini juga seorang pasangan mengajak Aris untuk membina dan mulai mengontrol keuangan agar lebih bagus kedepannya dengan sebuah proses kepercayaan kepada seorang pasangan, dan tidak mempercayai orang lain terutama di dalam segi hal keuangan. Dan untuk kartu karir pekerjaan seorang as di bulan Mei tahun 2020 adalah 9 of 1 Secara umum, 9 of 1 diartikan mulai melakukan pekerjaan sendiri dan, per dan percaya kepada diri sendiri dengan melihat ataupun mencontoh orang yang lebih senior. Dan untuk pekerjaan Aris di sini, seorang Aris akan memulai tahap pembelajaran dengan belajar kepada seseorang untuk meniti karir dan pekerjaan yang lebih bagus ke depannya. Di bulan Mei, karir seorang Aris akan ia lakukan dengan petunjuk ataupun motivasi yang diberikan oleh seseorang yang lebih senior dibanding dirinya di dalam kategori pekerjaan ataupun usaha. Di sini seorang Aris juga meniru ataupun mengambil langkah yang diberikan oleh seorang tersebut. Dan Aris akan mendapatkan pekerjaan yang akan lebih bagus di bulan berikutnya, di bulan Mei tahun 2020. Aris akan melakukan suatu pekerjaan dengan, per, dengan kepercayaan kepada diri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Aris pada pekerjaan adalah Queen of Swords Secara umum, Queen of Swords ini diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang. Dan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan dari seorang aris tersebut. Di sini, support energi ataupun masukan yang diberikan oleh seorang pasangan kepada aris untuk meniti karir dengan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, sehingga terhindar dari pengkhianatan. Di sini, seorang pasangan ikut ambil bagian untuk meniti karir dan memperbaiki pekerjaan seorang aris di bulan Mei tahun 2020 sehingga menunjang keuangan yang lebih bagus ke depannya jadi terlihat jelas di sini bahwasanya pasangan akan ikut ambil bagian di dalam suatu karir dan keuangan seorang Aris di bulan Mei tahun 2020 dan untuk kartu asmara seorang Aris di bulan Mei tahun 2020 adalah six of cup ataupun enam piala secara umum ini diartikan suka berbagi kepada seseorang suka bercerita kepada seseorang terhadap hubungan asmara jadi di sini kelihatan hubungan asmara yang didapatkan oleh seorang Aris di bulan Mei tahun 2020, Aris akan berbagi kepada seorang pasangan terhadap kehidupan yang ia alami di bulan Mei tahun 2020 dan pasangan akan memberikan masukan serta motivasi. Di sini juga kelihatan jelas bahwasanya seorang Aris akan bercerita kepada orang lain tentang pasangannya yang sudah mendukungnya di dalam langkah-langkah keuangan, pekerjaan yang didukung penuh oleh seorang pasangan sehingga Aris akan terhindar dari sebuah pengkhianatan di bulan Mei tahun 2020, dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang Aris adalah Queen of One. Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Di sini terlihat jelas bahwasannya pasangannya mendukung penuh dan mengharapkan penuh serta memotivasi penuh atas kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara antara Aris dengan pasangannya di sini seorang Aris dan pasangannya akan saling berbagi dan saling mensupport di dalam suatu hubungan asmara sehingga hubungan asmara mereka akan lebih bagus dan lebih bahagia kedepannya di sini terlihat jelas bahwasannya kategori keuangan pekerjaan dan hubungan asmara didukung penuh oleh seorang pasangan Aris di bulan Mei tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulan seorang Aris di bulan Mei adalah destar. Destar secara umum diartikan impian, harapan dan cita-cita. Jika destar kita gabungkan dengan suatu kesehatan Aris, di sini kelihatan jelas bahwasanya kesehatan Aris itu menurun dikarenakan ia terkejut mendengar pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang ia sudah percayai. Dan di sini seseorang yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun memberikan support energi yang bagus serta respon positif kepada seorang Aris agar kesehatannya lebih bagus. Dan bangkit dari keterpurukan, di sini Destar diartikan impian dan harapan yang dilakukan oleh seorang pria tersebut kepada seorang Aris agar lebih bagus kesehatannya di bulan berikutnya. Dan di sini Destar kita gabungkan dengan kartu keuangan Aris. Kelihatan bahwasanya Aris sudah jatuh di dalam lubang pengkhianatan, sehingga di sini Aris menghargai sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus dan di sini didukung penuh oleh seorang pasangan jadi di sini terlihat jelas bahwasanya Aris dan pasangan meniti keuangan yang lebih bagus kedepannya sehingga impian dan harapan mereka akan berjalan ataupun akan mereka wujudkan di dalam sebuah proses yang dilakukan bersama sehingga tujuan dan arah impian mereka sejalan dengan pasangan ataupun Aris akan mendapatkan keuangan yang ia impikan bersama pasangannya dan jika kartu desta digabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Aris itu jelas terlihat bahwasanya Aris meniti karir tanpa membutuhkan bantuan orang lain di sini Aris sudah percaya diri dan melakukannya secara sendiri dan karir Aris didukung penuh oleh seorang pasangan yang sangat mensupon ataupun memotivasi Aris untuk melakukan pekerjaan yang lebih bagus tanpa bantuan dari orang lain dan desta di sini Impian seorang Aris dan pasangan akan berbuah manis di bulan Mei tentang pekerjaan Aris yang akan lebih bagus ke depannya <tuh> Dan desta kita gabungkan kepada hubungan asmara seorang Aris di bulan Mei itu kelihatan bahwasanya Aris suka berbagi kepada seseorang terutama kepada pasangannya tentang suatu hubungan asmara dan di sini didukung penuh oleh seorang pasangan jadi di sini kelihatan jelas bahwasannya impian dan harapan seorang Aris bersama pasangan adalah mendapatkan titik kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aris mei tahun 2020 semoga bermanfaat ingat like comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya